Sepeda motor roda tiga sejak tahun 2015. Eh, saya tertarik untuk menggunakan sepeda motor roda tiga awalnya karena melihat teman-teman sesama -teman di Fabel itu bisa berkendara sehingga mereka bisa bepergian tanpa harus meminta tolong orang lain atau harus eh, istilahnya mereka bisa berpergian kemana-mana sendiri. Nah, sedangkan saya selama ini sebelum tahun 2015 itu selalu tergantung pada keluarga untuk kantar jemput dan saya merasa itu tuh tidak mengenakan sekali karena ketika ketika saya membutuhkan untuk bebedia sedangkan tidak ada yang mengantar atau menjemput dengan itu kan saya tidak bisa kemana-mana jadi harus menunggu orang untuk bisa mengantar jemput saat itu, selain itu dukungan dari teman-teman sama difabel juga yang istilahnya mensupport saya bahwa kamu itu mampu untuk berkendara sepeda motor dengan modif yang istilahnya ada yang dipasang pindah, ada yang hanya sepan tapi stangnya tidak pindah ada berbagai jenis. Nah, saya di istilahnya didukung untuk juga memodif sepeda motor. Awalnya orang tua saya jujur, istilahnya. Seperti apa ya, kurang setuju karena ah, apa? Bisa kamu nanti naik sepeda motor, terus gimana nanti di jalan, bagaimana proses keluar masuk rumah? Yang seperti itulah yang membuat mereka ada. Antara saya dengan orang tua saya, ada sedikit tali-tali gulur tali untuk memotif. Di samping itu juga keterbatasan tahan di rumah karena kan e, sepeda motor saya sepasang itu kan ukurannya seukuran mobil sedangkan di rumah itu sudah sudah sangat sempit. Nah pada waktu itu ada teman dari IPRT, PD Gunung yang ingin mengajukan proposal bantuan motor lewat dinas sosial. Nah, saat itu saya ikut dalam program tersebut. Nah, tantangan dari saya adalah orang tua saya tidak tidak bersedia membantu saya untuk mengurus semua prosedural. Jadi, saya memang harus mengurus itu sendiri, sedangkan saya, posisinya tidak belum bisa kemana-mana, harus minta cat kelurahan. Terus, itu masih harus jadi mengirim perkasnya juga ke, ke pundok pada waktu itu lewat BRTPT juga. Nah, saya yang bisa saya lakukan adalah saya meminta tolong teman-teman di sekitar lingkungan saya. Ya, tapi kemudian saya berpikir e, melihat dari apa yang dimiliki teman-teman saya ternyata harus berpikir kemampuan saya ada di sebelah mana untuk bisa mengendalikan motor ini kemudian saya mencoba mencari solusi karena saya adalah untuk dua kaki atau polio dua kaki maka harus e, dua hal itu yang bisa dikuatkan dengan bantuan tangan karena tadi saya tidak kuat maka sudah saya memilih motor ini dengan saya bekerja di lapangan sehingga saya sering keluar e, daerah gitu e, saya rumah saya di Sleman, kemudian saya punya pekerjaan di Kulon Progo nah cerita seru saya ini suatu saat saya itu ke Kulon Progo bersama teman saya tapi kemudian beliau harus pulang lebih dahulu saya sudah dikasih tahu arahnya tapi kemudian saya yakin aja dan yang penting saya bisa naik motor gitu nah kemudian dengan keyakinan saya tuh saya naik motor Lama-lama, uh, lama saya berpikir salah atau benar, gitu. Saya ikutin aja, yang penting saya ikuti. Saya merasa ke timur, jalan itu karena ke arah Jogja itu ke timur. Itu saya mantap, dan jalan itu naik, naik, naik, naik. Saya naikin personal satu, yang penting kuat gitu. Saya yakin itu, tapi setelah uh, saya mikir-mikir, akhirnya saya ternyata sampai puncak gunung dan sampai puncak gunung itu saya baru sadar wah, ini kalau seperti ini seringnya salah ini gitu kemudian sampai di dibutak saya mikir saya baru mulai bertanya dan kebetulan saat itu ada patroli polisi yang lewat wah saya senang sekali melihat pak polisi itu tapi kemudian saya mikir ini di mana ya kemudian saya baru tanya kepada pak polisi pak saya di mana ini terus mau kemana saya mau ke Jogja ya, gitu pak polisi bilang mbaknya ini mbaknya ada di perbatasan Purworejo masya Allah berarti saya salah arah saya merasa ke timur dan ternyata itu ke barat.